Istilah weton pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa Hal ini karena weton atau tanggal lahir seseorang menurut perhitungan Jawa dapat digunakan untuk meramalkan beberapa hal seputar orang tersebut Terdapat banyak sekali weton yang termuat di dalam rimbun Jawa kuno Salah satunya adalah Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14 Dengan Rabu 7 dan Pon 7 Dimana hal ini dikatakan cukup besar Dan mempengaruhi karir dari orang tersebut Kali ini kami akan membahas tentang weton tersebut berdasarkan watak karir rezeki dan cinta dari tuunular yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda percaya dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya agar tidak terjadi salah pahaman kami harapkan Ndoro menyimak sampai habis penjelasan kami Watak Rabupon Dalam kitab terima jawa kuno Rabupon memiliki watak Seperti lakune pembulan Artinya Orang tersebut bisa menerangi hati orang lain Maksudnya Mereka yang lahir dengan weton ini Bisa menjadi motivator atau bisa menguatkan perasaan orang lain yang sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya itu, mereka juga terkenal sebagai sosok yang santun, sopan, pandai menyesuaikan diri, pandai menyesuaikan diri dan Terkhusus bagi wanita, Rabu umumnya memiliki sifat posesif yang tinggi dan sangat kuat. Kemampuan otak dari weton ini juga tergolong tinggi karena mereka sangat cerdas, berwawasan luas, dan juga pintar bergaul dengan siapa saja hal tersebut membuat banyak orang yang menyukai mereka karena semua watak positif tersebut beralih ke beberapa watak negatif dari orang-orang tersebut adalah tidak disiplin suka dipuji suka pamer sedikit pemalas, dan apa yang dikatakan biasanya bersifat menyindir orang lain. Mereka juga tergolong cepat mengambil tindakan, namun sayangnya tindakan yang diambil kadang sering disesali oleh mereka sendiri karena dianggap kurang tepat. Karir Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14 dengan Rabu 7 dan Pon 7 dimana hal ini bisa dikatakan cukup besar dan mempengaruhi karir dari orang tersebut. Menurut primbon jawa kuno pekerjaan yang cocok untuk Weton ini adalah yang berhubungan dengan peraturan ketat seperti wirausahawan seniman dan pedagang watak buruk yang dimiliki orang-orang tersebut sangat mempengaruhi karir mereka oleh karena itu jika watak buruk tersebut bisa diperbaiki maka pekerjaan apapun bisa dengan mudah dikerjakan oleh waton yang satu ini. Apalagi mengingat kemampuan otak mereka yang bagus membuat apapun pekerjaan yang ditekuni akan mudah diselesaikan. Cinta Rabu Pon. Untuk urusan cinta atau asmara dari Rabu Pon Akan dikatakan cocok apabila bersanding dengan mereka yang lahir di weton dengan jumlah 15 atau 10 Sejumlah weton dengan jumlah neptu tersebut adalah Selasa Pon, Kamis Pon, Minggu Legi, Rabu Kliwon, Jumat Pahing, dan Jumat Wage. Jika salah satu dari weton yang sudah disebut di atas menjadi pasangan mereka, maka hubungan asmara tersebut akan bahagia. Tentram dan langgeng sampai mau memisahkan. Hal ini berlaku bagi pasangan kekasih atau bagi sebuah rumah tangga. Ada juga beberapa angka keberuntungan untuk weton tersebut yaitu 7, 4, 9, dan 11, dan 1 Rezeki Rabu Pon Selanjutnya untuk masalah rezeki dari Rabu Pon Dapat dikatakan baik Dan keluarga mereka akan selalu hidup Dengan berkecukupan Meskipun begitu Tidak semua dari mereka mendapatkan rezeki yang baik Karena untuk mereka yang suka malas-malasan bekerja Tidak bisa mengendalikan emosi Kualitas pekerjaan kurang Dan tidak bertanggung jawab akan mendapatkan rezeki yang buruk juga arah rezeki tersebut juga bisa sangat berbeda bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau yang kini berprofesi sebagai nelayan. untuk urusan rezeki keluarga akan meningkat jika ayah atau kakak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 kita sing rebetong, nir ing sambikolo